dus Hai Hmm hahaha jadi apakah ya HeartMupacki profesional.urenda. Bagいい positon?ágina ha! Ha! sampai waktu Tuhan berlalu abiyal aku kecewa biarlah melawan ada okay, apa okay. kenapa aku bilik aku biarkan ini